sahabat bediler, nah jadi untuk senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm yang di dalam larasnya terdapat 9 alur ya sahabat bediler dan untuk tabung dari senapan angin ini memiliki double tabung ataupun dua tabung ya sahabat bediler jadinya untuk power yang dihasilkan dari senapan angin ini pastinya juga luar biasa mantap, lebih kuat dan lebih besar dibandingkan dengan senapan angin PCP Fusion yang single tabung ya sahabat bediler, dan untuk diameter dari tabung senapan angin ini Dengan ketebalan kisaran 2 mm Ya sahabat bediler Nah untuk pengisian angin senapan ini Menggunakan sistem pompa PCP Yang mampu menampung tekanan angin Hingga mencapai di angka 2500 PSI sampai Dengan 3000 PSI ya Sahabat bediler dan pastinya Dengan tekanan angin segitu Sahabat bediler juga bisa menghasilkan Uji power yang luar biasa mantap Di angka 1100 FPS ya sahabat bediler nah oke kita lanjut untuk senapan angin ini pun juga sudah dilengkapi dengan magazin dan manometer jadi untuk magazinnya ini berisi 14 ya sahabat bediler sehingga sahabat bediler tidak perlu lagi repot-repot mengisi mimis secara satu persatu dan untuk manometer yang ada di senapan angin ini terletak di bagian tabung ya sahabat bediler jadi ini uh, sangat berfungsi untuk melihat ataupun mengecek tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan angin ini dan untuk bagian popor dari senapan angin ini terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan yang memiliki beberapa keunggulan ya sahabat bediler, jadi untuk bahannya ini sangat lembut, kuat dan juga kokoh, nah untuk variannya ini bermodel gamo full hitam ya sahabat bediler jadi untuk tampilannya terlihat minimalis dan elegan ya sahabat bediler, nah kita lanjut ke bagian grendel dari senapan angin ini, jadi untuk grendel senapan angin ini memiliki sistem putar tarik hingga 5 tarikan ya sahabat dealer. nah ini semakin banyaknya tarikan dari senapan angin ini maka juga semakin besar untuk uji power yang dihasilkan dari senapan angin ini, dan oke okay, kita lanjut ke bagian teleskopnya nah untuk teleskopnya ini saya padukan dengan teleskop spike mill dot dengan 312 kali 40 AOL ya sahabat bediler, nah jadi untuk fungsi utama dari teleskop ini juga untuk membidik sasaran jarak jauh hingga mencapai jarak 40 sampai dengan 50 meter ya sahabat bediler, dan tentunya untuk teleskop ini pun juga sangat cocok Kali digunakan untuk berburu di Medan indoor maupun outdoor, dan pastinya pun juga sangat cocok sekali dipadukan di berbagai jenis senapan angin, mulai gejluk, sap, dan juga PCP, ya sahabat bediler. Nah, kemudian teleskop speknel dot ini pun juga sudah dilengkapi dengan tutup pelindung lensa, ya sahabat pediler sehingga untuk melindungi lensa tidak terkena debu ataupun kotoran-kotoran yang masuk ke dalam lensa ini, ya sahabat pediler. Nah, oke, yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau dan sangat murah, tapi bukan berarti murah, ya sahabat pediler. Nah, untuk senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp 2.425.000 Sahabat Beril sudah mendapatkan Senapan angin PCP Big Game Terbaik di Indonesia Versi dari Jaya Airi Flonah Dengan harga segitu Sahabat Beril pastinya juga sudah mendapatkan